Saya terjebak dilema di antara dua cinta. Cinta pertama sedih meninggalkan Ramadan. Saya ingin selalu bersama Ramadan. Cinta kedua ini bahagia ada idul fitri. Bagaimana memadukan itu? Bagaimana memadukan itu? Kita kembali ke Quran Surah 2, ayat 185. Shahr Ramadan الذي unzil فيه القرآن Udallin nasa bayinatim minal huda wal furqan فمن shahidamikum الشahr faliasubh Nah, ini ayatnya. Nah, ini. Bagaimana kita menyikapi perpisahan dengan Ramadan sekaligus menyambut kebahagiaan saat datangnya Idul Fitri? Pertama, Wal aku perintahkan engkau untuk berpuasa itu kata Allah supaya engkau bisa sempurna menunaikan ibadah itu dan merasakan kenikmatannya. dengan merasakan kenikmatan itu engkau bisa menyebut Allah dengan banyak takbir saat kita mendapati itu 11 bulan kita mengatakan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu Akbar merasakan kesiapan mental untuk meneruskan ke-11 bulan berikutnya itu yang dimaksud wali ituang di rumah para sahabat waktu itu khawatir mohon kepada Allah ya Allah khawatirnya aku di Ramadan saja maksimal ya khawatirnya aku semangatnya di Ramadan saja khawatirnya saat setelah ini aku menurun ya Allah mohon jadikan setiap waktu Ramadan ya Allah nah tafsir diantara itu diantara tafsirnya adalah berikan kekuatan yang sama seperti aku saat semangat Ramadan berikan aku taufik bimbing supaya aku berhasil Ramadan ini sehingga 11 bulan berikutnya pun seperti Ramadan jadi Kalimat-kalimat sahabat memohon, apalagi di penghujung akhir-akhir Ramadan Itu banyak yang nangis Minta pada Allah, jadikan setiap waktu Ramadan ya Allah Setiap waktu Ramadan, nah, itu maksudnya Dengan bahasa majas meminta kepada Allah Karena nggak mungkin setiap waktu Ramadan Maksudnya memohon kepada Allah, berikan kekuatan kepadaku Untuk berhasil dalam Ramadan ini Sehingga membangun dan membentuk karakter dalam jiwaku Dan punya semangat yang sama setelah Ramadan di sebelas bulan berikutnya Jadi setelah selesai Ramadan yang biasanya uh, tarawih Ba'dah Ramadan bisa tahajud malamnya itu yang menjadikan sahabat termotivasi menjaga itu secara konsisten Nah, bagaimana mendapatkan itu? Ayat ini ditutup dengan kalimat La'allakum La'allakum itu dalam ilmu nahu disebut dengan harfut taraji Taraji itu huruf yang menunjukkan satu harapan yang ingin dicapai Tapi mustahil bisa diraih kecuali dengan kesungguhan, keseriusan nah, Jadi kalau kita ingin merasakan nikmat idul fitri. Sekaligus juga memohon kepada Allah diberikan kekuatan Supaya bisa merasakan setiap waktu setelah Ramadan Ramadan seakan-akan seluruhnya Maksudnya gak ada bedanya meningkat ibadah kita Diberikan kekuatan sampai kita meninggal kepada Allah Maka sungguh-sungguhlah serius dah dalam mengisi hari-hari dan malam-malam Ramadannya Sekarang tersisa bagi kita tiga Malam kurang lebih ke depan Maka maksimalkan sebaik mungkin Isi dengan baik Maksimalkan sampai muncul satu titik dalam jiwa kita satu getaran Dan Taufik menghunjam Ketika menghunjam itu semua, nanti akan merasakan suasana yang berbeda, di mana ada kekuatan tersendiri mengarahkan kepada kita untuk memetakan kehidupan kita ke depan.